Bagi item wajibnya, so ini Itu wajib banget. menarik banget untuk kita saksikan game kita yang kedua, Senang. geng kapak berhadapan oh. dengan Onyx Prodigy. Pertandingan hidup mati antara Onyx dan juga geng kapak, kalau geng kapak bisa menangkan game ini tentu 2-0 akan menjadi hak dari anak-anak geng kapak. Tapi kalau misalnya Onyx Prodigy bisa setidaknya men dapat satu poin di game kali ini berarti mereka bisa menambah asa untuk masuk ke game yang ketiga. So, masih temani oleh Gio, Mirko dan juga Choji. Oh iya. Kalau iya. so, kita lihat di sini kalau dari komposisi oh my god, Flame Shotnya hampir mendapatkannya. Memaksakan Mornov untuk menggunakan retribution untuk buff pertama dan itu juga kurang efisien sih kalau pakai retribution soalnya yeah. tinggal 200 health. Jadi, sekarang Ray lagi-lagi lagi bisa mendapatkan ke keunggulan sedikit dengan Little Wonder-nya. Clear-nya juga bakal sedikit lebih cepat dengan dia bisa utilize Retribution dua kali ke arah buffnya dan lagi dan lagi main Rinasmi masuk ke dalam jungle musuh V Mornov keganggu. Oke, yes yes. Ini sih dari awal tim geng apa kok udah agresif di early ya. Mereka seperti berpegangan bahwa kita kalau hari nggak dapat kita bakal kalah. Karena kalau misalkan kita lihat dari grafiknya, memang seperti itu keadaannya. Adanya Link, adanya Kagura, kalau misalkan nggak bisa nyampe setidaknya stabil sampai ke menit sepuluh. Link bakal susah untuk inisiasi. Yeah. Demi utama aja bakal datang dari Kagura dan juga Brody dan itu bakal berat banget. Apalagi kalau misalkan kita lihat dari janglernya Onyx, ada di tangan Hayabusa. Wah wow, ini nih kalau kita lihat area atas Moon sendiri udah mulai dicoba gengking oleh Fredrik itu juga watch Priadi. Tapi kehadiran sama Samohte langsung mencoba untuk membubarkan formasi dari anak-anak yang -anak kapak sementara itu. Ini yang dibutuhkan Rey, purple buff. Dia harus coba untuk bisa mengamankan hal tersebut supaya dia bisa dapat energi dan bisa join team fight dengan Tempest of Blade. yang mungkin saja memporak-porandakan formasi yang dibuat oleh Prodigy itu sendiri tapi selain dua detik lagi turtle yang pertama akan segera muncul di lane kalau kita dari komposisinya itu oh udah ada engage yang dilakukan oleh seorang Ando sama hati harus hati-hati udah ada Ray yang maju ke arah depannya mengenai fine blade nya tapi tidak bisa flame shot yang sangat baik langsung ke arah belakang tarotnya first blood diamankan oleh Geng Kapak. Wow, sama hati menjadi korban pertama kali ini dari pertempuran barusan. Tapi Gemini kali ini mencoba untuk merusuh karena depan struktur rakmu. Husna udah dikeluarkan, dan satu, The way of dragon, salah arah. Tapi dibalas dengan adanya satu buah falling star moon karena seorang Gemini mengusir mundur. Tapi si lain, lihat di mornovnya, dia kuat shadow karena depan dan dapat ando di garis belakang. Hmm, ini ya. Uh, again, kalau kita ngomongin komposisinya, dengan komposisi Onyx, Selena, cho, Clint. Mereka itu mau kontes di arah early gamenya bersama juga dengan Hayabusa. Yep. Tapi masalahnya itu, mid prio itu yang paling penting di early game. Yep. Kalau siapapun yang menang mid, mereka yang bakal kontrol early game ya. Dan men, Canga itu bakal susah banget. Canga itu nggak bisa kontes kalau di early game. Sampai dia level 4, baru dia bisa melakukan kontesnya. Tapi lihat, turtle Bener -bener. gratis, neutral objective, dan juga uh, rotasi map. Itu semua dikontrol oleh geng kapak. Bener -bener. Karena mid kontrolnya loh benar-benar udah, udah lah ya, ya kalau kita bilang oh oh sudah ada single yang set dengan of blade dan dia. my pan zuzuzu akhirnya harus silap tapi mencoba untuk mendapatkan satu Fredo Kitty tapi nggak bisa begitu saja karena udah di backup oleh Ray dan juga Ando ini benar kata Mirko di sini Gue lihat Memang, Chang'e bakal cukup e, cepat clearing Minion di area tengah. Dan itu membuka Selena untuk semakin visionnya terbuka lebar ke arah depan. Ini ternyata, direspon dengan Fredo Kitty dan juga adanya Ando di depan sana, bahkan mereka dapat beberapa poin kill. Ini malah menjadi hal yang sulit bagi anak-anak ony -anak prodigy. Hmm. Gimana ya, Maipan udah 02. Ini udah terbalik dari game yang uh, pertama ya. Dimana Maipan itu 2 0, ya. di awalnya. Yeah. Jadi, uh, dengan ini, kita lihat Clear-nya udah susah, posisinya udah susah, dan sekarang gold itu juga udah tambah bakal build up terus. Gpx juga dengan ini, selenanya tambah lama, bakal tambah susah juga, gak sih? Dia buka untuk buka mapnya, taruh bisa trap trapnya, gak mungkin bisa dalam-dalam. Yeah. Jadi you, mereka juga gak bisa utilize hero-hero snowballing mereka gitu loh, efek dari wave Minion-nya selalu dimajukan juga, dan juga saling. ...tarik ulur yang dilakukan oleh geng apakah ini bagus banget mengatur ritme permainan mereka. So, ini udah mulai ada geng kaya atas lele-nya terkonek dan Watt kali ini dalam ancaman yang cukup besar. Tapi Watt masih disa melakukan top part memori sekarang belakang dapatkan teman-teman dari Oni Purodigi. Lihat semua hatenya yang malah tumbang setelah melakukan inisiasi. Looking for more Nasmi. Oh -oh. Oh, -oh. oh oh, The Way of dragon benar-benar connect. Teman-teman soplet, teman lihat dari Maipan dan bukan oh. tidak baik-baik saja. Hilang di tangan seorang Ray kali ini. Maipan 0-3-0. Ini beneran skor yang tidak baik lah ya untuk Maipan, apalagi dengan performance yang sangat baik di dalam game pertama. Di time dengan canggih e dia kelihatannya memang agak kesusahan sih, karena... Nggak uh, bisa blame dia juga, ini komposisinya itu nggak banget untuk dia, ya kan? Walaupun yeah. alau bisa mendapatkan retribution-nya ke arah purple buff-nya, masih ada sama Samohate. Coba melakukan engage karena depan, tapi masih ada Ando, harus berhati-hati sekali, dan... Turtle yang kedua, bakal langsung spawn di arah atas. Kelihatannya sih bakal free. Oh! Ada Lele Tapi Ando masih bisa mundur ke arah belakang. Cukup ragu-ragu yang dilakukan oleh Gemini dan Zamohate. Dia nggak mau terlalu gegabah. Mereka takutnya kalau misalnya ada backup, dilakukan oleh anak-anak yang kapak. Dan kali ini, Turtle yang kedua akan mulai dipok oleh Onyx Tapi mulai ada Gemini yang melakukan sekumpulah Dua yang Dragon dituarkan. Tapi satu kali ditanggung karena belakang. Dapat dua, tiga orang. Bakat Evan mencoba untuk mengejarkan sorak mundal munia masih bisa karena belakang tapi tapi tapi tidak ada korban jiwa malahan dari Vimornov yang tidak terlihat kamera hilang di peredaran Okay. Uh, untuk di game kali ini ya, teman-teman dari Onik itu harus bisa numbangin Fredo Kucing terlebih dahulu. Fredo, Fredo Kucing. Oh kucing. Uh, Fredo kenapa, kucing, Kenapa Fredo Kucing dulu? Karena ini kucingnya di Chang'e lho. bisa zoning tapi selalu di on dengan Circle Eagle. Yang di mana? Kalau misalkan kena Circle Eagle, oke. Okay. Memang ada knockback. Dan meter shadow no pun tetap jalan. Oh destroyed. Gak bisa kemana-mana, samu hati langsung itu bahkan Martin begitu saja dan... Iya, yeah, sama. Boleh dilanjutin nih, tapi problemnya adalah di saat dia ditabrak dengan ada circling eagle, ditambah lagi dengan belum, shieldnya hilang. Dengan shieldnya hilang berarti nggak sederus dengan adanya shield. Dari meter Shower, seorang Cange. So, Fredo Kucing memang harus ditumbangin terlebih dahulu. Apalagi dengan adanya Link, otomatis pasti bakal oh, banyak sebutan yang dilakukan. Sudah oh, ada tas-tas terlebih dahulu. Kasih itu karena belakang. Eh, hey! Enggak bisa dicuri. Tidak bisa dicuri juga. Tidak bisa dikeluarkan. Tidak bisa dikeluarkan. tapi bisa dikeluarkan. No, terlalu offside dan akhirnya menjadi bulan-bulanan warga geng Kapak. Tapi sisi lain dari Munia kali ini mencoba untuk maju ke arah depan. Mencoba dan mencoba dapetin satu member lagi dari geng Kapaknya ditukar kali ini satu perbab, ditukar perbab yang lain dan dengan tidak Devi Mornov tentunya ini akan lega banget bagi Ray dapetin hal tersebut. Ya. Yang menarik adalah Maipan ya dari tadi, oh, eh? eh sebentar dulu sudah ada yang kali ini Maipan yang satu point dengan satu meteor shower yang dikeluarkan. Teman-teman dari geng kapak terlalu offside di sana, terlalu kaget dengan gerakan yang dilakukan oleh Grie. Back to Maipan. Memang dia dikejar-kejar tuh sama Fredo Kucing, Fredo Kitty. Tapi dia, sayangnya dia pakai Purify di sini. Ketika ada sidekick eagle, dia nggak bisa mundur ke belakang dengan flicker. Jadi, nggak heran kalau misalnya tiga kali dia sampai kena tag dalam. Early game Chang'e yang udah susah, sampai level 4 ya. Baru dia bisa memiliki presence di dalam gamenya. Bersama juga dengan yang tadi, battle Spellnya. Iya, nggak ada flicker. Dia menggunakan Purify untuk kabur dari sisinya. Tapi dia itu lebih butuh distance-nya ya dari iya. ada Purify. Tapi sama aja sih, sekarang udah dikontrol oleh GPX. Oh, Vimono, maju ke depan. Shadow sudah digunakan, tapi masih ada seorang Fredo Cutie yang langsung melakukan engage lagi ke arah depan. Satu lalu empat. Kita lihat di sini, belum ada snowballing. Belum ada follow up yang bagus dari tim GPX. Tapi akhirnya game ini bakal langsung di stop up. Begitu saja, member Memory bakal langsung mendapatkan kill-nya. Dimana yang belakangnya, tidak ada ability yang kena. GPX masih bisa melakukan oh. kiting. Flame shot yang sangat bagus. Masih ada stunnya, Vimono ditumbangkan. Double kill for Awat Supriyadi. my coba untuk kabur, tapi gak bisa kemana-mana. Langsung dikejar-kejar terus dan triple kill untuk seorang Wat di menit yang kelapa wow. sudah aku bilang dengan tidak adanya flicker tentu Maipan akan jadi bulan-bulanan warga dari gang kapak dan mereka mendapatkan satu inner turret ya dan ini dia replaynya Oke okay, sebelum gua mulai ke arah replaynya ingat Brody sudah mengamankan Blade of Despair di menit kelima so udah nggak heran banget kenapa damage-nya masuk tapi yang benar-benar keren adalah di sini permainan dari Maipan memang udah bagus banget untuk menggocek sana sini tapi yang menjadi problem adalah memang dari payungnya Kagura dan juga sedikit stand dari Brody membuat buat my pun tidak bisa, bakal oh. ngapas lagi. Wow, wow, wow. Maipan menjadi korban lagi dan lagi. Bahkan ada dua member dari Onik Prodigy harus silang. Ini geng kapak benar-benar owning. Dua berbanding 14 poin ponk yang diamankan membuat mereka semakin berkuasa rapi leleponek. Karena sorari Nasbi dan Samuate masih bisa meluncurkan belakang? Ternyata tidak. Karena re re re siap untuk mengejar dan menghancurkan tubuh dari Maipan. Oke, kita nanti abis ini harus interview. Kita tanya mereka itu dendam apa sama Maipan. Maipan tuh kenapa? Kayak kenapa nih? Si Maipan satu lima tadi baru respon dia, <laughs> Choji, baru kebalikannya, respon. Karena kebalikannya, di saat tadi Coji bilang bahwa Fredo Kitty harus bisa numbangin ke arah Maipan ya. Maipan pun juga harus selalu ditumbangin <laughs> oleh teman-teman dari geng Kapak. Karena kenapa? Permainan dari teman-teman geng Kapak ini, mereka memiliki tempo yang dimana biasanya, ini kita ngomongin dengan BPM ya, bis per minute ya, dia lagi 100 nih di menit hmm. kelima. Menit kenal 120, 150, 180, dan keep going up terus-terusan. Kalau misalkan mereka memang udah confidence yaudah, memang lebih better okay. dikitin aja. Oke, okay, tapi Bidawad yang langsung di-tickdown begitu saja. Satu sudah diamankan, tapi yang ada belakangnya. Masih langsung bisa menangkap seorang Vimornev. Munis next, coba untuk maju ke depan lagi, lagi. dan lagi. Ini nasmi point, mun tidak kena. Flame shotnya bisa connect. Tapi udah nereh. tapi of Blade belakang. Mendapatkan Satu, oh. coba mendapatkan lebih double kill. Sudah diamankan. Tapi Gemini dan Maipan masih bisa melakukan... Ka Iba? Moveback maneuver lah ya sekarang itu dimana mana Purple yang bakal menjadi pilihan untuk Gpx untuk setup ke arah Lord. Wah wah wah ini udah ada Gemini guys depan sana memberikan informasi. Eh eh tas tas tas tas tas tas tas dari Ando memberikan efek mental ya kayaknya. Iya dan gila dari itemnya dari ringnya pun udah ngambil ke arah dimana tersebut support X dan juga Norse Battle ditambah lagi broodingnya. Udah ada Blade of Despair sama Malefic pikir So dari segi damage teman-teman dari Geng Kapak udah sangat-sangat baik sekali. Tapi lihat, perhatikan dari teman-teman onik Hanya ada satu item defense saja dan itu dari Cho. Selena, Chang e, Cho Clean dan juga Hayabusa tidak ada item defense sama sekali. So ini udah bisa dibilang menjadi sedikit uh, walking park juga untuk teman-teman dari Geng Kapak. Karena kenapa? Confidence dari Gengkapak kapak ini bukanlah hawa nafsu seperti publik, yang dimana kalau misalkan sudah leading, ya udah main salah, salah soalnya cari aja yang penting dapat efek. Hmm. Nah, pemahaman dari Gengkapak kapak ini bisa dibilang oke, okay, kita sudah leading. Kalau misalkan memang ada chance untuk kita assault, kita majuin ke depan. Kalau misalkan memang tidak ada, kita cari yang lain. Kita cari objektif lain seperti tadi, di mana lordnya lemon udah diambil, lord yang biasa aja. Lord yang biasa betul aja. sekali. Lord yang udah berjalan ke area bawah, tapi lord yang biasa ini bisa jadi luar biasa karena onyx dalam iya. keadaan yang tertekan. Betul, sangat-sangat tertekan dari poin Goalnya sepuluh ribu, perbandingan ini cukup jauh Jadi teman-teman dari Onyx udah dijamin. Coba untuk melakukan setup dulu di area bawah, mereka langsung cari doktil dari seorang fimornovnya untuk dari minion, tapi terlalu upside. bahkan satu poin setahun punya sudah bener ompel tapi monot, akhirnya hilang walaupun Gemini melakukan Dway of Dragon seorang Watt tapi lihat damage yang dihasilkan dua member dari Orifun Ujipul hilang satu ini tarik sudah pun akhirnya dihancurkan koin kapak kali ini begitu perkasanya walaupun oh. Reblog join the fight tapi Moodya sekarat sekarang batas satu flanjot hampir berubahkan pun di area belakangnya tapi silahin Ray dengan Seven Goblet hitam mereka base mengamankan game yang kedua 2-0 tanpa balas Wow, wow, itu lucu. Wow, uh, gini sih, gue lihat dari draft.